Baiklah bersahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada postingan spesial dari Kak Benu Soruba Yang memposting foto Bunda Lesti yang begitu cantik Ini saat penampilan Bunda L semalam di acara anniversary MS Glow yang ke 6 tahun Masya Allah Bunda L memang cantik banget ya Sebutannya sekarang mah Mama L Lesti Kejora tuh Itu kata Kak Benu ya Mama L Masya Allah Mudah-mudahan sehat mudah-mudahan bahagia dan apapun yang dilakukan oleh idola kita semoga selalu lancar amin kita lihat juga perselamatnya di postingan selanjutnya ada postingan dari Raffi Nagita yang mengunggah momen spesial juga di acara semalam ada Bunda Lesti yang betul sangat cantik Masyarakat bangga dan pastinya selalu dibikin bahagia mudah-mudahan pertemanan silaturahmi tetap terjalin dan terjaga dengan baik. Amin. Tak hanya Raffi Nagita dan Kak Benus yang mengunggah full momen semalam. Kak Loli pun, sahabat ya, mengunggah momen semalam. Masya Allah Bunda Lesti terlihat sangat bahagia sekali ya. Senyum indah yang begitu menambah kecantikan dari sang kejora yang tak pernah redup, yang selalu bersinar sampai kapanpun. Masya Allah bangga. Dan pastinya selalu bahagia Kita lihat juga persahabat ya Ada kalimat caption yang dituliskan oleh Kak Loli happy anniversary yang ke-6 MS Glow Beauty Masya Allah banget ya mudah-mudahan Makin sukses untuk MS Glow Mudah-mudahan Bunda Lesi Kejora pun Menjadi bagian dari MS Glow selalu Amin Kita lihat juga persahabat ya Untuk berikutnya di sini kita lihat nih ada postingan kabar mengenai voting Dangdut of Deals nominasi fanbase of deals grup 2. Alhamdulillah persahabat, ya, les Lovers semakin nomor pertama. Harput Lovers di tentunya nomor 2. Hari Friends nomor 3 nih persahabat, ya. les Lovers ini membuktikan bahwa semakin banyak Semakin kompak dan semakin solid Masya Allah kita bangga banget ya Dengan Les Laud Lovers Kemudian juga persahabatnya ada video lama nih Masya Allah banget ya Papa B Memang selalu ada aja kelakuan yang bikin kita ketawa ngakak banget ya Ini video lama persahabat ya Bukan video terbaru Kita lihat Papa B Habis tentunya potong rambutnya nih persahabat ya lagi diwarnain kalau nggak salah nih rambutnya, Masya Allah, tetap kita merasa bahagia dan kagum banget ya Rasa Kris mudah-mudahan selalu menjadi contoh baik dan selalu menjadi kepala rumah tangga yang baik untuk keluarganya kita hanya bisa mendoakan untuk idola kesayangan dan keluarga besar pastinya kemudian persen disimbang juga di ig IGNC nomor YFC baru saja menginformasikan yang persahabat dia bakal ada pertandingan Marwa FC ini persahabatnya Ikut Bertanding melawan Istiqbal 1 Hari Jumat hari ini persahabatnya Tepatnya Pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat, udah doakan mudah-mudahan tim Marwah FC bisa menang persahabat ya. Mohon doa restu nih semuanya dari Marwah FC langsung ya. Kita doakan saja mudah-mudahan tim Marwah FC bisa tentunya memenangkan pertandingan nanti malam. Amin. Kemudian juga, persahabat kita lihat ya di unggahan spesial Les looks kali ini. Bersahabat ya, kita intip nih outfitnya BBL Baju yang dikenakan atau tentunya jaket yang dikenakan oleh Baby El ini bukan kaleng-kaleng merek -kaleng, Gucci nih persahabat ya. Dibanderol seharga 6.92.989 rupiah. Wow, harganya fantastis banget ya, Bang L Mudah-mudahan selalu sehat, selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua yang terpenting. Mudah-mudahan selalu menjadi anak yang saleh. Amin. Kita hanya bisa mendoakan, hanya bisa mendukung dan support untuk wrestler Family. Dan pastinya juga kita masih menunggu cedukan hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia dari idola kesayangan kita. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.